Penyebab wasir atau ambeien yaitu pembengkakan pembuluh darah vena. Pembengkakan bisa terjadi akibat meningkatnya tekanan di rektum bagian bawah. Faktor yang meningkatkan tekanan tersebut yaitu mengejan saat buang air besar, duduk terlalu lama, diare atau sembelit kronis, berat badan berlebih atau obesitas, hamil, serta kurang asupan makanan berserat. Klasifikasi Wasir atau ambeien diklasifikasikan menurut stadium keparahannya, yaitu Stadium 1, pembengkakan kecil yang muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus Stadium 2, pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya seusai buang air besar Stadium 3, adanya satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung dari anus, namun bisa didorong untuk masuk kembali. Stadium 4, benjolan besar yang menggantung dari anus, dan tidak bisa didorong kembali. Wasir atau ambeien, yang juga sering disebut sebagai hemoroid, adalah pembengkakan atau pembesaran. Dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum, serta dubur atau anus, wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia. Namun, umumnya lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 30–50 tahun atau lebih. Wasir adalah penyakit yang cukup berbahaya dan tidak menular. Biasanya wasir atau ambeien dapat sembuh sendiri atau dapat disembuhkan dengan mudah menggunakan obat herbal dan natur. Gejala Wasir atau Ambeien seringkali ditandai dengan benjolan di luar anus. Selain itu, wasir kerap ditandai dengan sejumlah gejala lain seperti rasa gatal atau sakit di sekitar anus. Perdarahan setelah buang air besar, keluarnya lendir setelah buang air besar, beberapa pemicu wasir atau ambeien adalah sembelit atau diare yang berlangsung lama, sering mengangkat beban berat dan kebiasaan duduk terlalu lama. Wasir atau ambeien dibagi menjadi dua jenis yaitu wasir